Bye. Okay. Thank <laughs> you.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 Ada adik, adik. Dan kalau mundur dikit ya. Karena ini main pecut, ya. Nanti kalau kena pecut sakit gitu. Nah, itu pada saya naik cilik jojak mundur, Mas. Nah, iki iki perceleng masalah ya. Nah, Adik-adiknya tolong mundur. Nanti kalau kena itu sakit banget itu. Nah. Biar agak luas tempatnya.